bekerjaan saya di mangrove sehari-harinya mencari tiram sama kerang. Kalau saya nelayan di Laut Teluk Pampang ini sudah ada 20 tahun. Saya itu terjun mencari kepiting sejak usia 14 tahun. Di era 80-an, mangrove di sini sebenarnya sudah tumbuh dan berbagai jenis sudah ada. Tetapi di tahun empat mulailah ditebang untuk budidaya tambak. Di tahun 1999 ketika itu tambak kan sudah banyak yang enggak produksi karena melihat abrasi juga luar biasa. Tanggul-tanggul itu banyak yang hilang. Jadi masyarakat secara swadaya menanam mangrove di area kawasan Teluk Pangpang. Nah, kalau zaman dahulu kan mangrove belum lebat jadi penghasilannya itu ya sedikit 50 sampai 60 nah, kalau sekarang lebat itu jadi kepiting semakin masuk ke mangrove jadi sekarang kesempatan kita mencari kepiting itu semakin besar rezekinya dan sekarang Alhamdulillah hasilnya 90 sampai 100 bahkan mendapat 200 atau 300 pun juga pernah Tiramnya itu kan yang kita dapatkan dari akar-akarnya mangrove itu. Alhamdulillah lah kalau sehari kan paling kecil kita itu mendapatkan paling enggak 50. Gitu. Saya tidak punya penghasilan sampingan. Semuanya dari laut, dari nelayan ini. Penghasilan lagi bagus sebulan itu bisa Nabo kadang ya ratus ribu, kadang kalau penghasilan banyak bisa juga satu juta, gitu. Dengan adanya mangrove, kepiting ataupun ikan ataupun biota biota lain lebih banyak di dalam mangrove itu sendiri kalau mangrove itu enggak ada, otomatis perekonomian masyarakat untuk stok bahan pangannya jelas berkurang. Kalau saya, yang penting ada beras, kalau sayuran, apa aja kita cari di laut, di pinggir-pinggir mangrove, itu kan ada juga kerang, ada tiram, ya Alhamdulillah bisa buat lauk. Kalau tiram kan kita hari-harinya bisa masak kerang juga berhari-harinya kita bisa masak yang penting anak lagi mau kita sisihin separuh yang separuh kita jual biasanya yang dijual itu yang ikan kerabu itu kan agak mahal ya sama ikan kecil-kecil juga ikan udangnya itu dijual biasanya kita ambil itu yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, itu kita, kita kita makan. Harga-harga naik dari pasar itu saya tidak terlalu pusing, soalnya banyak dikonsumsi itu hasil tangkapan sendiri. Kayak ikan, kepiting, udang. Kalau ibunya masak ikan itu anak-anak saya keburu-buru makan. Kalau nggak ada ikan itu susah makannya. Anak-anak itu makan hasil tangkapan itu kalau udang udang manis. Yang sering itu ikan kerongan. Ikan kecil-kecil itu yang dia suka itu ikan teri sama ikan ijinongkol. Saya menekuni ini itu soalnya saya kan kerja nggak ikut orang. Jadi kan tidak dimarahi, tidak disuruh ke sana kemari. Pekerjaan saya itu cuma memakan setengah hari. Misalkan kalau berangkat jam 7, itu jam satu udah pulang. Kita kalau mau kerja di pabrik juga ada. Tapi kan lebih baik, lebih untung kita di area Mangrove. Bentar kan udah ngumpul sama anak. Ya, kalau misalnya mangrove itu tidak ada, mau dijadikan tambak semua, kemungkinan nelayannya juga susah. Ikannya tidak mau ke tepian, jadi bisa berkurang penghasilan nelayan. Masyarakat sudah merasakan dampak dari mangrove tersebut. Dari itu, masyarakat sudah mempunyai kesadaran bahwa betapa pentingnya konservasi mangrove.